Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Maisa Karya Pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan satu proses pengerjaan Tapi saya akan memberikan satu desain pagar minimalis, teman-teman Dengan kombinasi aksesoris Dan rencananya pagar ini saya akan pasang untuk masjid, teman-teman Ya ini pagar sudah terpasang teman-teman bisa dilihat Bahan yang saya gunakan menggunakan hollow 4x4 untuk rangka Dan 2x4 untuk jari-jarinya atau isi Adapun aksesoris yang saya gunakan besi nako emboss saya beri sedikit motif sederhana karena menyesuaikan dengan pagarnya, teman-teman. Ya, pagar minimalis jadi tidak terlalu berlebihan biar terlihat sederhana saja, teman-teman. Ini terlihat dari depan teman-teman semua ya Oke Teman-teman mudah-mudahan desain ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua Yang mau bikin pagar Baik buat rumah sendiri ataupun buat masjid Dan saya rasa desain ini cukup sederhana Dan menarik dengan motif wajik atau lupis, dengan sentuhan aksesoris lako emboss. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan simak terus video saya selanjutnya.